Lonjong Berbat okay, Jawa Tengah, teman-teman. Itulah saya. Ada air terjun. Hari ini kita rencananya mau tur triple dan koerti di tempat ini, teman-teman. Berataran? Diputus-putus. Oke, teman-teman. Kita lihat di depan saya. Ada sungai, keren. Uh, sungai bebatuan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, wow, keren di bawah ada ikan, yaitu ikan bontor. Teman-teman banyak banget ikan bontor e, di airan ini. Memang, air ini masih jernih, teman-teman bisa lihat. E, di samping saya semuanya bebatuan. Kita akan menelusuri area sini ke situ lebih dalam lagi. Oke, yuk, kita terus. Teman, teman bisa lihat samping kiri saya cuma sungai ya, teman, teman ini sungainya bebatuan teman teman tapi kita dari tadi belum dapat reptil satupun kita akan coba menelusuri lebih dalam ke area itu teman, -teman. oke okay, yuk kita terus teman, -teman. kapal ya banget teman teman saya menemukan kelapa lihat kelapanya hanyut e, masih keren masih bagus nah kita buka dulu teman teman oh caranya seperti ini lihat teman teman caranya seperti ini lihat nah oke okay. lumayan ketika the people e, di daerah orang kita memanfaatkan apa yang ada di alam teman teman oke okay oke teman, teman rasanya anjir, keren banget. Ini kita habis nemu dari dan hanyut. kalau panjal lihat, segar sekali. di sini banyak sekali pohon kelapa teman. -teman. jadi nggak heran ketika kita menyeberangi sungai. Kadang suka ada kelapa yang jatuh, teman-teman. Oke, okay, kita lanjut lagi. Mantap. Oke, okay, teman-teman. Di bawah sungai, di sini persawahan. Dan di sungai itu saya nggak dapat reptil, teman-teman. Kali ini kita akan di persawahan. Uh, kalau kita tidak dapat reptil, kita akan mencari makanan yang ada di pesawat ini, teman-teman. Oke, yuk lanjut! Oke, teman-teman, dari tadi kita udah muter-muter ke area sungai dari sini sampai ujung sana, teman-teman. Tapi hari ini kita tidak dapat makanan, tidak dapat hewan tapi kita akan cari makanan, teman-teman, di area sini seperti itu, kita dapat oke, yuk, tutupin terus oke, teman-teman bisa lihat, di depan saya ada sungai eh, eh, apa ya sungai gumbang, teman-teman ya, lihat -teman. ya. oh, wow, keren ini kita di sini buat ikan, teman-teman biasanya di sini ada ikan dilem ikan tewek ikan bentur dan banyak lagi ikan teman lainnya, teman-teman kita akan meroboh atau meroboh Turun -turun, turun okay. Biasanya di celan batu, teman ini. Di kantong warna mumpot, jadi arus tenang. Okay. Biasanya kebanyakan di celah-celah batu ini oke. Okay. Emang banyak sepertinya Ikan di sini, teman-teman ada ikan kecil juga. Wow, oke, oke, min min, ula min, ula ula ula. tama <laughs> Oh, trend ya. Ukurannya enggak terlalu besar, malah oh, trend. Teman -teman. Kita masak lagi Oke teman-teman Ikannya kita akan masak Lumayan kita dapat dua teman-teman uh, Kita mau masak di sini Oke setelah itu kita cari kayu bakar Oke yuk siapin terus Oke teman-teman Pertama-tama kita bersihkan dulu ikannya teman-teman Oke Sini Wow keren wow keren banget ya. Kita lelenya goreng. Kalau kita dibakar tapi kita udah bawa wajan berendam. Oke, lihat. udah matang wow keren banget ya wow e, kita udah taburi masako juga tuh teman, teman bisa lihat ini e, bawang putih dalam mati. bawang putihnya pahit oke kita akan makan dalam mati teman. Wow, keren. Dan sekarang cuacanya mendung teman. <SILENCIO> Lame -lame masuk. Non Wow, keren. Ini hasil alam, teman-teman. Kita memanfaatkan apa yang ada di alam, teman Kita sudah air ping, sudah jauh, tapi kita belum dapat hewan lainnya cuma Makanan di sini, teman-teman. Cukup lumayan. Karena kita jauh, jangan sia-sia, teman-teman. Oh, so, kita lihat. Wow, dagingnya tebal, teman-teman. Oke. Asin. Teman, -teman. Okay. Okay, lihat. Keren. Tuh, tadi juga eh uh, itu ada ular, teman-teman. Tapi, ularnya kuburu masuk ke lubang, teman. -teman. Jadi gagal. Uh, sebelah situ itu, teman. Lihat, wow Eh. Nah,